Let's me Ropee The world Mbak Nova oh, yeah. Berhatungan kepada tuan rumah, Bapak Ahmad Sumar Suparmin beserta Ibu, dipersilakan untuk naik ke panggung, untuk mengadakan foto bersama dengan Bapak Dalang. Sekali lagi, diberi kepada Bapak Sohibul Aca, Bapak Ahmad Suparmin beserta Ibu, dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Terima kasih. Baik, langsung ke panggung. Oh, oh, oh, oh. Ibu silakan Mbak Hiromi, dikano untuk ikut berfoto.